Halo sahabat zodiak 48 welcome back to my channel di video kali ini kita akan membahas tentang ramalan seorang cancer di bulan April tahun 2020 namun sebelum menonton videonya alangkah baiknya klik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan notifikasi video berikutnya dan terkhusus buat kamu yang punya pertanyaan seputar zodiak silahkan hubungi admin kami yang kontaknya tersedia di kolom deskripsi baik tidak panjang lebar kita langsung ke ramalannya Oke kita langsung ke ramalannya yaitu ramalan cancer di bulan April tahun 2020 di sini yang akan kita ramal mengenai kesehatan keuangan karir asmara dan angka keberuntungan seorang cancer di bulan April tahun 2020 dan langsung saja kita akan mengacak kartu dan mengambil sebuah kartu untuk kesehatan seorang Cancer di bulan April tahun 2020. Di sini langsung saja kita pisahkan untuk kartu kesehatan. Dan selanjutnya kita akan mengambil kartu untuk keuangan seorang Cancer di bulan April tahun 2020. Dan langsung saja kita pisahkan untuk kartu keuangan. Dan kemudian di sini kita akan acak lagi kartunya dan mengambil kartu tentang pekerjaan karir bisnis dan usaha seorang Kaiser di bulan April tahun 2020 dan selanjutnya kita akan mengambil sebuah kartu lagi yang mengenai pembahasan tentang hubungan asmara seorang cancer di bulan April tahun 2020 dan langsung kita pisahkan dan setelah kita mendapatkan kartu untuk kesehatan keuangan dan hubungan asmara seorang kanker. sekarang kita akan mengambil kartu tentang dukungan yang didapatkan oleh cancer di bulan April tahun 2020 energi ini berupa dukungan support ataupun energi serta respon positif bahkan langkah yang menghalangi seorang kanker di bulan April tahun 2020 langsung saja kita ambil kartunya dan kita pilih untuk support energi yang didapatkan oleh seorang kanker tentang kesehatan di bulan April tahun 2020 dan selanjutnya kita akan mengambil kartu untuk support energi ataupun energi yang didapatkan oleh keuangan seorang cancer di bulan April tahun 2020 dan selanjutnya juga kita akan mengambil kartu tentang dukungan ataupun support yang didapatkan cancer tentang karir pekerjaan usaha dan bisnis di bulan April tahun 2020 dan selanjutnya juga kita akan mengambil kartu energi dukungan support yang didapatkan oleh seorang cancer tentang hubungan asmara di bulan April tahun 2020 dan setelah kita memisahkan kartu energi Terakhir kita akan mengambil sebuah kartu lagi yaitu untuk kesimpulan seorang Cancer di bulan April tahun 2020. Kita kembali acak kartunya untuk kesimpulan per kategori untuk zodiak Cancer di bulan April tahun 2020. Dan di sini kartunya adalah yang paling atas. Baik, pertama-tama sebelum saya membuka kartunya saya beritahukan terlebih dahulu ramalan ini tidak bisa cocok untuk semua orang dan semua energi jika kamu merasa ada kecocokan dengan ramalan ini silahkan pantau terus video ramalan yang berada di channel ini dan jika kamu merasa kurang cocok silahkan cari yang lebih cocok dengan kehidupan ataupun dengan energi anda oke kita langsung membuka untuk kartu kesehatan seorang cancer di bulan April tahun 2020 dan kartunya adalah Two of Swords atau yang diartikan dua pedang ini secara umum diartikan kamu akan memilih suatu pilihan yang sangat rumit dan ini juga termasuk kategori beban pikiran yang ada di dalam hidupmu dan beban pikiran yang kamu alami di bulan April tahun 2020 di bulan April nanti seorang Cancer akan mengalami Penurunan kesehatan itu dikarenakan beban pikiran yang kamu alami Di sini, kamu akan terbayang-bayang akan pilihan yang kamu hadapi di bulan April tahun 2020 Pilihan ini bisa saja pasangan ataupun pekerjaan Dan untuk energi yang mensupport dirimu di dalam kesehatanmu adalah Queen of Swords Dan jika kita gabungkan Queen of Swords dengan Queen of Sword di sini menandakan dukungan energi yang kamu dapatkan dari orang terdekatmu yaitu pasanganmu karena secara umum Queen of Sword diartikan seorang wanita yang sudah dewasa ataupun yang sudah matang untuk menentukan dan membuat suatu kebijakan terhadap pasangan di sini jelas sekali digambarkan bahwasanya dukungan yang kamu dapatkan dan pasanganmu akan selalu berada di dekatmu ketika kamu down dan bingung serta bimbang dalam menentukan suatu masalah ataupun dalam menentukan suatu pilihan di dalam hidupmu dan selanjutnya kita akan membuka kartu keuangan seorang Cancer di bulan April tahun 2020 dan kartunya adalah Ace of Pentacles kartu ini digambarkan secara umum dan diartikan itu adalah sebagai awal permulaan. Jadi di sini untuk kesimpulan keuangan seorang cancer, kamu harus membangun permulaan yang bagus ataupun kamu harus menentukan pilihan agar bisa membangun permulaan untuk keuangan yang lebih bagus di bulan April tahun 2020. Di bulan April nanti keuanganmu akan semakin menurun, namun di situ kamu mempunyai sebuah titik harapan untuk memulai keuangan yang lebih bagus dan untuk mendapatkan keuangan yang lebih bagus di bulan-bulan berikutnya di sini juga dilambangkan kamu tidak akan meminta bantuan kepada orang lain meskipun keuanganmu semakin sulit di bulan April tahun 2020 dan digambarkan juga di bulan April nanti karena kesulitanmu, kamu sanggup membuat permulaan keuangan yang akan lebih bagus di bulan April tahun 2020. Dan untuk, energi ataupun support yang kamu dapatkan untuk keuangan adalah Page of One Nanti keuangan ini dominan kepada kategori seseorang yang sudah berpasangan. Di sini Page of One, itu dapat diartikan secara umumnya sebagai seorang anak laki-laki ataupun perempuan yang berusia 0 15 tahun. Jadi jelas di sini jika kita gabungkan kedua kartunya, Page of Wands, keuanganmu akan semakin sulit namun dengan dukungan ataupun dengan support energi positif yang diberikan oleh seorang anak-anak kepadamu itu bisa saja saudara ataupun anakmu sendiri dan kamu akan bangkit dan memulai keuangan yang lebih bagus di Bulan April dan di bulan selanjutnya, dan untuk karir ataupun pekerjaanmu, serta bisnis dan usaha yang kamu dapatkan di bulan April tahun, 2020 kartunya adalah "ten of one", yang artinya itu adalah 10 tongkat. Ini secara umum menggambarkan kamu akan mengalami kesulitan dan kamu akan merasakan kesulitan secara umumnya <tuh> dan untuk cancer di bulan April tahun 2020 bisnismu pekerjaanmu akan semakin sulit karena ditentukan oleh dua pilihan di, di bulan April nanti seorang cancer akan menentukan pilihan sehingga dia akan semakin sulit untuk menentukan suatu pekerjaan dan karir serta bisnis yang ia jalankan di bulan April tahun 2020 disini juga digambarkan pekerjaan seorang cancer akan terombang ambing serta tidak jelas di bulan April tahun 2020 dan untuk energi ataupun support yang kamu dapatkan untuk cancer adalah Page of Pentacle Di disini Page of title artinya seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan yang berusia 0-15 tahun secara umumnya Jadi di disini juga sangat jelas tentang karir dan pekerjaanmu Dukungan ataupun support yang kamu dapatkan serta respon positif Itu kamu dapatkan dari seorang anak laki-laki dan anak perempuan Yang membuatmu bangkit dan dapat menentukan arah suatu pekerjaan dan meningkatkan karir di bulan-bulan berikutnya mereka akan memacu dan memberimu semangat agar lebih tegar dan lebih bagus untuk meniti karir di bulan April tahun 2020. Dan untuk kartu asmaramu, di bulan April tahun 2020 untuk Cancer adalah... Nine of Cups. Ini menggambarkan mendekati kesempurnaan ataupun hampir mendekati sempurna secara umumnya. Dan untuk Cancer, di bulan April tahun 2020 untuk Asmara, kamu sangat berbangga ataupun berbahagia sekali mendapatkan pasangan yang setia kepadamu dan di bulan April nanti kamu akan bercita-cita ataupun berkeinginan untuk ke jenjang yang lebih serius kepada pasanganmu. Dan di sini digambarkan jika kamu seorang Cancer yang sudah Menikah, kamu akan mendapatkan sebuah keturunan di bulan April tahun 2020. Dan untuk umumnya, secara umum untuk Cancer, asmaranya akan lebih bagus dan lebih sempurna. Dan Cancer akan meniti ataupun mencoba untuk lebih romantis kepada pasangannya. Dan dukungan yang didapatkan Cancer di bulan April adalah The Night of Pentacle secara umumnya kenaipok pentagal itu diartikan seorang anak laki-laki yang berusia tidak lebih dari 30 tahun di sini diartikan dan dapat diartikan bahwasanya dukungan ataupun support tentang asmaramu yang diberikan oleh seorang sahabat ataupun Orang-orang di sekitarmu sehingga kamu akan lebih serius untuk menjalani asmara di bulan April tahun 2020 Mereka akan memberikan masukan sehingga masukan itu mendapatkan respon positif darimu Dan mereka akan mendukungmu untuk ke jenjang yang lebih serius Selanjutnya kita akan membuka tentang Kesimpulan untuk perkategori seorang cancer di bulan April tahun 2020 dan kartunya adalah di Emperor. Di Emperor artinya sang penguasa yang disimbolkan dengan raja dengan tongkatnya. Jadi, jika kita gabungkan di Emperor dengan kesehatanmu, itu sangat terlihat jelas bahwasanya kesehatanmu yang menurun di bulan April akan didukung penuh oleh seorang pasanganmu. Meskipun pilihan yang kamu hadapi sekarang sangatlah susah ataupun menantang atasan ataupun orang tuamu. Di sini atasan ataupun sang penguasa itu digambarkan sebagai orang tua ataupun atasanmu di dalam suatu pekerjaan sehingga membuat beban pikiranmu dan kesehatanmu semakin menurun di bulan April tahun 2020. Dan jika kita gabungkan kartu di Emperor dengan kartu keuanganmu, di sini sangat jelas sekali, kamu akan mulai untuk meniti keuangan yang lebih bagus di bulan April tahun 2020, dan bangkit kembali, itu didukung oleh seorang anak kecil, itu bisa saja anak saudaramu ataupun anakmu sendiri. Dan di sini, kamu akan mendapatkan dukungan juga dari orang tua serta Orang-orang yang kamu anggap itu sudah senior ataupun matang dalam menjalani ataupun Membangun keuangan yang lebih bagus di bulan April tahun 2020 Dan selanjutnya untuk Kartu di Emperor kita buat kesimpulan kepada karir dan pekerjaanmu di bulan April nanti prediksi untuk cancer itu adalah Karetnya akan semakin sulit ia tentukan karena dihadapkan dengan dua pilihan. Di sini, ia mendapatkan dukungan dari seorang anak. Itu bisa saja saudara, anak saudara, ataupun anakmu sendiri. Di sini, kamu menentukannya, dan yang didukung penuh oleh seorang yang kamu anggap senior, dan kamu akan mendapatkan petunjuk ataupun arahan yang lebih bagus dari seorang senior, ataupun dari seorang atasan yang kamu anggap itu sebagai masukan yang positif dan dapat merubah karirmu di bulan April tahun 2020 Dan untuk kesimpulan asmara cancer di bulan April tahun 2020 Itu dapat kita simpulkan Kesempurnaan yang kamu jalani Ataupun asmara yang kamu jalani akan lebih ke jenjang yang berikutnya Yang didukung oleh seorang saudara Ataupun sahabat serta rekan kerjamu Dan kamu akan semakin belajar tentang hubungan asmara yang lebih matang kepada yang lebih dahulu ataupun kepada yang lebih tua darimu untuk meniti asmara yang lebih bagus kedepannya sini juga dikarenakan kamu ingin menikah atau merancang pernikahan kamu bertanya kepada orang yang lebih tua ataupun yang dituakan di dalam suatu lingkungan masyarakat Dan untuk angka keberuntungan seorang Cancer di bulan April tahun 2020, kamu berada di angka 1, 11, 10, 9 dan 98. Baik, mungkin cukup sekian dari saya tentang ramalan seorang Cancer di bulan April tahun 2020. Semoga bermanfaat. Ingat, like, komen dan bagikan video ini ke media sosial kalian agar yang lain juga tahu informasi ramalannya.